Langsung saja kita akan jawab di halaman 27, kita baca bersama. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Baik, kita akan menuliskan informasi penting pada peta pikiran yang telah disediakan. Nah, di tengah-tengahnya kita tuliskan perjuangan awal menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, di samping kiri sini, di apa kita isi dengan? Pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kolom mengapa kita isi Marsekal Tarauchi ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian di kolom siapa yang paling kanan ini kita isi dengan Ketiga tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang adalah Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widio di Ningrat. kemudian kita akan mengisi kolom bagaimana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Dalat Saigon kemudian kapan kita isi dengan tanggal 9 Agustus 1945 tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu kemudian di mana? Setelah pertemuan antara panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Berikutnya kita akan jawab di halaman 27, diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Nah, peta pikiran yang telah kita buat tadi, kita akan diskusikan hal tersebut. Kembangkan informasi pet pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, pada kalimat peta pikiran yang telah kita diskusikan kita akan membuat uh, kalimatnya sesuai dengan kemampuan kita ya. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Nah nanti setelah kita selesai mengerjakan baru kita akan bagikan atau serahkan kepada guru kita. Baik langsung saja kita isi. Perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Marsekal Tarauchi ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widio Diningrat. Pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Dalat Saigon.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 Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Baik, kita jawab. Yang saya perhatikan ketika bermain dengan mereka adalah bermain dengan gembira dan tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Saya juga akan menghormati agama maupun suku dan jenis kelamin, teman-teman. Berikutnya kita akan jawab di halaman 29. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri tiga contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Baik di sini kita akan memberikan uh, tentang penerapan nilai-nilai kerukunan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan persatuan dan kesatuan. Sudah saya terapkan setiap hari. Contoh kegiatan Yang pertama, saya tetap bermain dengan tetangga meskipun Agama yang dianut berbeda Berikutnya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun agama yang dianut berbeda dengan saya Berikutnya, ikut gotong royong membersihkan desa ketika hari libur Itulah merupakan contoh yang terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan saya sehari-hari Masih di halaman 29 Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan tiga manfaat yang kamu rasakan Terjawab Manfaat yang saya peroleh dari nilai-nilai tersebut adalah Yang pertama Memiliki teman yang banyak Yang kedua Hidup di lingkungan sosial yang baik. Yang ketiga, kesatuan dan persatuan di sekitarku semakin kuat. Berikutnya di halaman 30, kita akan menjawab soal yang pertama. Bacalah cerita di bawah ini. Siti, Udin, Lani, Edo, Beni, dan Dayu menjual martabak buatan Ibu Lani. Mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Mereka mengikuti bazar makanan di lingkungan tempat dayu tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 90 top potong. A. Poin A. Berapa martabak yang terjual? Poin B. Berapa martabak yang tersisa? Tulislah jawabanmu pada tempat yang disediakan. Kamu harus bisa menjelaskan jawabanmu melalui tulisan. Baik, kita akan menjawab poin A dulu ya. Berapa martabak yang terjual? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya di sini. Mereka berhasil menjual 90 potong martabak. Berarti kita tulis poin A mereka Berhasil menjual 90 potong martabak. Oke, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Kemudian nyalakan tanda loncengnya. Berikutnya pertanyaan poin B, berapa martabak yang tersisa? Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa martabak yang tersisa. Baik, cara menjawab soal yang ini kita hitung dulu berapa banyak potong martabak dari 8 martabak tersebut. Nah, caranya adalah 8 dikali kan setiap martabak itu dipotong menjadi 12 potong maka kita kalikan dengan 12 nah ini kita beri tanda dalam kurung ya tanda dalam kurung kemudian kita kurangi dengan penjualan mereka oke mereka berhasil menjual sebanyak 90 potong maka kita tulis 90 sama dengan titik-titik Nah 8 dikali 12 itu berapa yaitu 96 Nah ini sudah kita ketahui hasilnya, kemudian dikurangi dengan 90, sama dengan 6. Nah maka kita jawab di sini, martabak yang tersisa, martabak yang tersisa adalah. 6 potong. Oke. Begitu ya. Untuk di halaman 30 soal nomor 1. Sekarang kita akan jawab di halaman 30 soal nomor 2. Selain Martaba, 6 sekawan juga menjual dodol buatan Ibu Udin. Mereka memiliki 5 5/6 dodol, yaitu hampir 6 dodol ya. Seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong yang sama. Berapa pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama? Oke. Berapa pembeli? Baik, kita hitung ya. Ini kita anggap saja ada 6 dodol. Nah, kita tulis dengan cara begini ya. 5 5 6. Jadi, 5 dan 5 per 6 potongan, mohon maaf, dodol ya. Nah, seluruh dodol tersebut menjadi, dipotong menjadi 6 potong. Berarti kita kalikan 6. Kenapa dikalikan 6? Karena dodolnya ini kita bagi menjadi 6. Setiap dodol itu akan dibagi menjadi 6. Maka, atau dipotong menjadi 6. Maka kita kalikan dengan 6. Kemudian ini kita hitung dulu ya. Banyak potongan dodolnya. Nah ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Oke. Langsung saja kita hitung 6 x 5, 30. 30 tambah 5 adalah 35 menjadi. 35 per 6 dikali. Nah 6, 6 ini art, sama artinya dengan 6 per 1. Maka kita tulis 6 per 1. Baik. Kita hitung saja langsung ya. Nah, cara menghitungnya sangat mudah sekali ya adik-adik ya. Yang ini, angka yang sama kita, ba kita bagi yaitu 6 bagi 6 adalah 1. Jadi, di sini 1, di sini 1. 35 dikali 1 adalah 35. 1 dikali 1 adalah 1. Jadi, 35 persatu. 35 persatu itu sama artinya dengan 35. Jadi, potongan dodol itu sebanyak 35. Nah, dari 35 potongan dodol ini, kita akan menjualnya, ya, akan menjual kepada berapa orang gitu. Nah, pertanyaannya adalah, pembeli yang akan mendapat 35 potongan dodol yang sama, ada berapa? Oke, kita tulis di sini ya. Maka, berikutnya adalah... 35 kita bagi dengan 5, yaitu sama dengan 7. Maka pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama adalah 7 orang. Kita tulis pembeli yang akan mendapatkan Potongan, dodol, yang sama, tujuh orang. Oke, baik, berikutnya kita akan jawab di halaman 31. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap yang mana yang sesuai dengan nilai persatuan baik kita jawab ya Sikap yang saya pelajari hari ini tentang sikap persatuan di sekolah rumah dan masyarakat Kemudian pertanyaan yang kedua sikap baik apa yang kamu pelajari dari teman terkait nilai persatuan Sikap baik yang saya pelajari dari teman saya adalah bangga dan cinta terhadap tanah air mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan memajukan pergaulan demi peraturan bangsa dan berikutnya kita akan menjawab di halaman 31 di kerjasama dengan orang tua perhatikan lingkunganmu adakah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan sampaikan dan jelaskan kepada gurumu Baik, kita jawab penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia Yang kedua berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras Yang ketiga tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat Yang keempat bekerja sama untuk kepentingan bersama Dan itulah merupakan kunci jawaban yang telah kita pelajari pada video kali ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh